Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama sahabat kita lihat ya ada momen yang Lesti Rizky Bilar di Bali hari ini bersama para sahabat ada Enin juga, masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk kalian. Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran, selalu dibikin salwak dengan kapal kesayangan, Lesla apalagi abang El persahabat ya tentunya selalu saja bikin kita bahagia. Hari ini kapulan lagi masya Allah, mudah-mudahan. Ada kejutan baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Pilar. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Kak Rasa Aneskelas 24 LAR. Cuma Salvo kampul, kemeja putih cantik dan ganteng idola aing. Eh, Abang El sama papap katanya tuh aduh, masya Allah. Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya alias LAR dimanapun berada, masya Allah luar biasa. Apalagi Abang El selalu membuat kita tentunya pastinya. Happy, semangat Mudah-mudahan pokoknya sehat terus Untuk idola kesayangan kita Kemudian disimak juga persahabat Ini ada vitamin Walau ini tentunya cedukan Saat kemarin baru di posting Persahabat Masya Allah Terlihat yang belakang manis Banget persahabat ya Senyumannya Masya Allah banget ya Pokoknya happy terus Kebersamaan leslar bersama para sahabat Semoga selalu terjalin dan terjaga Dengan baik kita tentunya simak juga di beberapa tanggapan komentar diantaranya dari akun Bahar Wirta mengatakan Bukan manis lagi, cute deh mereka, Masya Allah Ada juga tanggapan lagi dari akun Sherlinda 2324 Awas jatuh bun, pegangan yang kenceng bun, katanya ke Masya Allah banget ya ini meluar luar biasa kebahagiaan dan pastinya kita kangen banget ya vlog mereka. Aduh jadi rindu dengan vlog-vlog romantis, vlog cute dari Lestia dan Rizky Bilar. Doakan mudah-mudahan ya segera bangkit untuk LE dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia pastinya untuk kita semuanya. Dan berikutnya bersahabat kita lihat juga informasi penting diingatkan kembali tak bosan-bosannya untuk... Mengingatkan warga konoha jangan lupa voting Lesti Kejora di ajang Dangdut Akademi 5 sosial Media Awards karena punya Lesti Kejora masuk persahabat menjadi juri terfavorit. Untuk voting lewat SMS kalian harus ketik da spasi b4 kirim ke 97288 semangat untuk warga Konoha jangan lupa juga persahabatnya voting di Instagram Twitter Facebook serta video persahabatnya aja jangan lupa di aplikasi video pun kalian bisa voting Bunda Lesti semangat Bismillah untuk membuktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya mudah mudahan berselamat kita mendapatkan tentunya kebahagiaan dan pastinya kabar baik dari Leslar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky pilar tentunya. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.